Halo semuanya, selamat datang di Ogitu oh Channel Bersama saya Diva Valentia dari kelas 11 IPS 2 Dalam pelajaran TIK Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa dunia tengah terancam Dikarenakan satu virus yang cukup mengkhawatirkan warganya Jadi, apa virusnya? Ya, virus itu adalah Virus Corona Apa itu sebenarnya COVID-19? Virus Corona atau biasa dikenal sebagai COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebarkan penyakit pada manusia dan hewan Virus ini menjangkit ke saluran pernafasan Secara singkatnya seperti itu ya teman-teman Anggap saja... Animasi ini adalah Globe Dunia. Corona muncul dari Kota Wuhan, China, lalu muncul di negara lain, muncul lagi, muncul lagi, dan muncul lagi. Dan saat ini, hampir seluruh dunia sudah tercemar virus ini. Sangat menyedihkan, ya, teman-teman. Nah, maka dari itu, kita harus berupaya untuk memutus rantai penyebarannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, ada banyak cara. Tapi yang utama adalah tetap di rumah aja atau stay at home. Seperti yang sudah disarankan oleh WHO untuk physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain nah sahabat di rumah bisa melakukan beberapa kegiatan di bawah ini biar tetap asik di rumah aja salah satunya pakai masker lalu cuci tangan sesering mungkin cobalah kursus online bersama temanmu lalu ketemu teman lewat online dan Makan makanan empat sehat, lima sempurna. Tapi, masih ada aja teman kita yang keluar rumah. Memang, waktu dua bulan di rumah aja membuat kita jamuran. Tapi, demi keselamatan kita bersama, cobalah untuk bersabar lagi. yo ya, benar sekali. Cobalah untuk menaati kebijakan pemerintah, karena itu juga kebaikan untuk kita. Selama waktu yang luang ini, kita bisa mencoba hal baru atau berkarya, dan berbisnis dari hasil karya kita itu bukannya menguntungkan teman-teman. Bener banget, sahabat! Sekarang ini kita harus waspada, tapi tidak perlu panik. Jangan sampai kita merugikan orang lain, seperti halnya bulk buying ataupun menimbun masker. Itu tidak baik ya sahabat? Sudah seharusnya kita merasa senasib supaya kita bisa membantu sesama yang membutuhkan dan tetap naati peraturan pemerintah. Mau sampai kapanpun kita gak mau berubah, virus ini pun gak akan hilang. Coba see the good things dari musibah ini. Kita bisa explore diri kita lebih dalam, dan mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, ini semua akan berakhir kalau kita mau berusaha dan bersabar. Kita gak mau kan? Kita terus-terusan harus seperti ini. Maka dari itu, jangan meremehkan dan mengertilah situasi seperti ini cukup mengkhawatirkan bagaimana tidak. Saat ini korban COVID. Juga semakin banyak, dan negara lain juga sama halnya dari satu titik merah sampai titik-titik merah itu menyebar kemana-mana. Sahabat di rumah aja membuat kita lebih dekat dengan keluarga kita, jadi sekali lagi ada banyak cara untuk mengatasi kegabutan pada saat kita di rumah aja. Sekian dari kami, saya Diva Valentia, pamit undur diri. Don saya temannya Diva, Divo pamit undur diri dan tetap di rumah aja, ya sahabat.